Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa min anfusina min Man yahdihillahu fala mudhillalah waman yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa tamutunna muslimun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 Yuslih lakum a'amalakum, wa yagfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah, fafaza fawzan azimah, amma ba'd. Fa'inna khairal hadithi kalamullah, wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarwal umuri muhdasatuhah, fa'inna kullam muhdasatin bida'ah, Wa kulla bidatin Wa wa nar muslimin Wal muslimat Al ikhwa wal Kerta Anan sekalian Para penuntut ilmu yang semoga seluruhnya dirahmati dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semata kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat demi nikmatnya. Dan mencurahkan kepada kita anugerah yang sangat banyak. Kembali pada Malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang terus berada di atas ketaatan dan masih memudahkan kepada kita pelaksanaan kewajiban dan memberikan kenikmatan yang lainnya, kenikmatan dari ibadah yang sangat agung yaitu ibadah majlis ilmu ibadah at-tafaqquh fi din mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa pada kesempatan malam hari ini sebagaimana tema yang dipilih yaitu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala tema ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sejalan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah suatu ibadah yang sangat mulia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa di dalam Al-Qur'anul Karim kita mengetahui dan kita telah sering membacanya bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa tempat kita meminta pertolongan. Di mana kita baca? Ayana sekalian. Allah tempat kita minta pertolongan. Di mana kita baca? Setiap hari minimal 17 kali. Hah? Saya santri. Di mana kita baca bahwasanya Allah tempat kita minta tolong hmm? mana imam imamnya tadi mana saya nak dalam sholat ketika kita membaca hmm? apa membaca Ha? doa membaca apa coba dibuka maskernya supaya jelas membaca 17 kali al-fatihah ya kan kan kita sehari semalam menegakkan sholat lima waktu seluruhnya 17 belas rakaat berarti minimal 17 kali kita membaca al-fatihah minimal dan boleh lebih kalau kita solat sunnah. Di dalam surah Al-Fatiha, kita menyatakan. Pernyataan apa? Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Yang menjadi hubungan dengan pembahasan kita. Pada kalimat. Iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau, Ya Allah. Kami nasta'in meminta pertolongan. Ada sini kita menyatakan pernyataan Allah semata tempat kita meminta pertolongan. Dan permintaan tolongnya hamba kepada Allah itu adalah permintaan yang harus dan hanya khusus tidak boleh Diserahkan kepada selain Allah, hanya kepada Allah semata. Minta tolong hanya kepada Allah. Kenapa? Bahwasanya permintaan tolong di sini hanya kepada Allah. Ada yang tahu alasannya? Dari sisi susunan kalimatnya, <Susuruh> "Iyaka nastain". Anda bisa jawab. Zedani Dari susunan kalimatnya Dari susunan kalimatnya dipahami Permintaan tolong itu hanya kepada Allah Dari mana bisa kita pahami Iyaka Perhatikan kalimat sebelumnya iyyaka na'budu Begitu pula pemahaman yang sama dengan kalimat iyyaka nasta'in Di situ kalimat menunjukkan pengkhususan Hanya kepada Allah engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau ya Allah meminta tolong tidak kepada selainmu. Kenapa lahir mana pengkhususan? itu yang pertanyaan harus dijawab dari pemahaman susunan kalimat, sering diingatkan oleh Ustadzuna, Ustadz, Siapa sering ingatkan faidah ini, Ustadz Khaidir, sering sekali ingatkan kita, entah di kaninya, di pelajaran-pelajarannya, atau di ceramah-ceramahnya, ia karena itu ibadah khusus untuk Allah semata, permintaan tolong juga untuk Allah semata. Kita hanya minta tolong kepada Allah, tidak kepada selainnya. Perhatikan susunan kalimatnya ya. Secara bahasa Arab, ini aturannya. Ketika kita menyebutkan, na'buduka, na'buduka, kami sebagai hamba menyembah menyembahka, engkau, ya Allah. Itu susunan asal dalam bahasa Arab. Ya susunan asal dalam bahasa Arab subjek predikat objek dalam bahasa indonesia subjek kami predikatnya menyembah objek siapa yang disembah Allah itu sunah asal kami menyembah Engkau ya Allah tapi dalam ayat ka na buduka kanya dikedepankan dipindahkan ke depan Menjadi bagaimana? Menjadilah. Iyaka nak budu. Sehingga objek yang tadi di belakang, subjek, predikat, objek, lari ke depan. Lahirlah pengkhususan. Lahirlah, bab, makna pengkhususan. Ini dalam fa'idah susunan bahasa Arab. Ya? Begitu pula ia kan nastain susunan asalnya apa subjek predikat objeknya nastainuka nas, itu susunan asal nastainuka kami meminta tolong kepadamu tapi k lagi dikedepankan iya nastain maka lahirlah pengkhususan. Hanya kepada engkau, Ya Allah, kami minta tolong. Tidak kepada selainmu. Ini sisi pemahaman kedalaman bahasa Arab. Ini penting kita ketahui. Supaya kita pahami bagaimana makna kalimat yang kita ucapkan itu menunjukkan betul-betul saya hanya beribadah kepada engkau, Ya Allah. Saya hanya meminta tolong kepada-Mu, Ya Allah. Tidak kepada selainmu. Ketika kita membaca ayat ini dalam solat. melahirkan nilai-nilai tauhid, menguatkan iman kita, kita hanya menyembah Allah dan kita hanya minta tolong kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ya, yeah. ini maksud dari iyaqa nastain. Dan di dalam surah Fatihah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab setiap bacaan ayat per ayat yang kita baca di surah Al-Fatihah. Perhatikan hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis sekutsi. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfai. Saya membagi salat yakni bacaan dalam solat surah Al-Fatiha, antara saya dan hambaku, dua bahagian. Faizah qala abdi, ababila hambaku membaca, apa pertama kita baca dalam surah Al-Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka, aku berfirman, kami dani abdi, hambaku memujiku Wa idza qala Arrahmanur Rahim jika hamba membaca Arrahmanir Rahim Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang maka Allah berfirman membalas bacaan kita Allah mengatakan asna alayya abdi hambaku mengulang-ulang pujian kepadamu dan kemudian ketika kita membaca Maliki yaumid Allah penguasa Raja di hari pembalasan, hari kiamat Maka Allah menjawab seruan kita Medjadami abdi hambaku mengabungkanku, membesarkanku Setiap bacaan ayat itu dijawab Begitu sampai Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Disinilah Allah mengatakan Hada baini wa baina abdi Disinilah antara saya dengan hambaku Ketika kita menyatakan pernyataan Hanya kepada engkau ya Allah saya menyembah Dan hanya kepada engkau ya Allah saya minta tolong di bahagia antara saya dengan hambaku saal dan bagi hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Barulah kita menyatakan permintaan selanjutnya. kami ya Allah jalanmu yang lurus. Itu permintaan kita. Tapi yang menjadi ayat pertengahan antara kita dengan Allah tadi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu pertengahan. Dia ayat pertengahan dalam surah Al-Fatihah. Dan dia adalah hubungan yang sangat erat antara hamba dan Allah. Pada ayat ini, penggalan ayat ini, ada bahagian untuk Allah dan ada bahagian untuk kita, hamba. Bahagian untuk Allah iyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah, kami menyembah. Ibadah hanya untukmu. Dan ketika kita mengatakan Iyaka nasta'in hanya kepada aku, ya Allah akan minta pertolongan. Maka kita menyatakan Allah layak menolong hamba, Aku akan menolong kita. Maka kita akan dapat bahagia dari keutamaan pernyataan itu. Allah akan menolong kita. Ya. Ini makna dari kalimat Iyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Kita lihat faidah dari ulama abad ini dari salah seorang ulama tafsir bernama Syeikh Muhammad Amin Al Shinqiti Rahimahullah kalau wafat beliau memiliki kitab tafsir yang sangat penuh dengan faidah abwah unbayat dan ketika beliau menafsirkan surah Al Fatihah. Beli sebutkan tentang pembahasan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Kita ambil Iyaka Nasta'innya. Kata beliau, Wa Iyaka Nasta'in. Allah datangkan setelah pernyataan Iyaka Na'budu. Kenapa? Susunan kalimatnya, Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami minta tolong. Kenapa datang susunan kita? Minta tolong setelah pernyataan kita hanya menyembah kepada Allah. Kata beliau, "Rahimahullah, di dalamnya terdapat isyarat, terdapat faidah, berubah isyarat, bahwasanya seorang Muslim tidaklah sepantasnya, tasnya." Dalam menjalankan ibadah, kecuali dia harus meminta pertolongan menjalankan ibadah itu hanya kepada Allah, karena dialah yang mengatur segala urusan hambanya, dan dialah tempat hamba bersandar bertawakal. Jadi kita beribadah. Tidaklah mungkin bisa kita melakukan ibadah tersebut Kecuali dengan pertolongan Allah Itu maksudnya Mengapa datang kalimat pernyataan Minta tolong kepada Allah Setelah kalimat Iyaka na'udu Sebab pertolongan Allah Itu sangat dibutuhkan Untuk menjalankan ibadah Tidak mungkin hamba Bisa beribadah Kecuali harus dengan pertolongan Allah Semata, Maka kita harus nyatakan kalimat iyyaka nasta'in. Iya. Yeah. Ini dalam Al-Qur'anul Al Karim. Dan juga disebutkan di akhir surah Al-Anbiya. Di akhir surah Al-Anbiya ayat terakhir. Allah berfirman, "Rabbi Allah berfirman menyebutkan pernyataan para Nabi Ini kan surah al -Ambia. Para Nabi Kisah-kisah para Nabi banyak di surah Al-Ambiyah Di antara kisah-kisah mereka Datangnya perlakuan yang buruk dari kaumnya Penentangan dari kaumnya Permusuhan dari kaumnya Dan ucapan-ucapan yang jelek Penghinaan kepada para Nabi maka para nabi menjawab Jawaban mereka apa? Oh Rabbuna Rahman Al-Musta'an Rabb kami Al-Rahman Allah yang Maha Pengasih Dialah Al-Musta'an Dialah tempat kami minta pertolongan Musta'an Alamata Sifun Terhadap apa yang kalian sifatkan Tentang Islam, tentang Allah Tentang Rasulnya Nah, Di sini para nabi menyatakan sendiri makhluk yang termulia bahwasanya mereka sebagai ruhul sebagai hamba yang termulia tetap harus butuh pertolongannya siapa? Allah. Itu para nabi. Apalagi kita. Ya. Jadi para nabi subhanallah mereka adalah hamba-hamba yang betul-betul Kuat dan benar-benar penghamban mereka yang terak terdepan teragung, karena semata mereka hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernyataan para nabi. Warabunarrahmanu almustaan al-ma'atasyfur. Sering kadang kita mendengarkan kalimat begini. Wallahu'l-musta'an Allah mustaan, Wallahul musta ya kan? Itu sering kita baca zikir begitu, tepat. Hanya Allah tempat kita minta tolong, mustaan, Allah mustaan. Ya. Kadang kita begitu, Allah mustaan. Karena terjadi musibah, terjadi suatu peristiwa, kita bersendar kepada Allah minta pertolongan, Allah mustaan. Terjadi kecelakaan, kita dengar berita kecelakaan, Allah mustaan. Allah tempat kita minta pertolongan. Itu pernyataan zikir-zikir yang kita akan baca di lisan kita dan itu sesuai dengan ayat tadi. Allah tempat kita minta pertolongan sebagai pernyataannya para Nabi sendiri. Iya. Kemudian dalam hadis. bahwasanya minta tolong kepada Allah ini sejarah dengan petunjuk Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah. Red Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris alamayanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz bersemangatlah ihris bersemangatlah alamayanfa'uka kepada apa yang memberikan manfaat kepadamu bersemangat terhadap apa yang mendatangkan manfaat untukmu ini semangat di dalam perkara yang berdatangkan manfaat, sifatnya umum. Manfaat terkait dengan kehidupan dunia, dan manfaat terkait dengan kehidupan akhirat. Maka semua perkara manfaat duniawi, manfaat usrawi, semua kita harus semangat di dalam meraih manfaat tersebut. Anda bekerja, Anda belajar, Anda berusaha, Anda beribadah. Duniawi dan mufrawi. Seluruh perkara yang ada manfaatnya, Anda harus semangat mewujudkan manfaat pada perkara dunia dan perkara agama. Ya kan? Itu perintah Nabi. Semangat di dalam meraih manfaat. Setelah kita bersemangat, berusaha, bekerja, dan beribadah untuk mencari manfaat, dilanjutkan tuntunan Nabi. Apa tuntunan selanjutnya? Ha? dan apa artinya itu dia pembahasan sesuai dengan judul minta tolonglah kepada Allah menunjukkan datangnya kalimat perintah kita disuruh minta tolong kepada Allah menunjukkan Jangan sekali-sekali anda bersandar Pada semangat anda belaka Jangan semata-mata anda Mengandalkan kekuatan Kehebatan anda Dalam bekerja, mencari nafkah Berusaha dalam urusan dunia anda Dan mengandalkan ibadah-ibadah anda Anda bisa sholat, bisa puasa Bisa zakat, bisa haji Bisa umroh, bisa jihad Bisa belajar, bisa menghafal Bisa meroja'ah Jangan anda pada diri kita sendiri. Tapi lanjutkan. Lanjutkan apa? Istai'in billah. Nah ini menunjukkan kita tidak bisa lepas. Dari pertolongan Allah. Sehebat bagaimanapun. Semangat hamba. Sebagaimanapun. Hebatnya kekuatan dia. Mencari manfaat dunia. Dan manfaat kukhrawi. Tidak akan bisa terwujud. Kecuali harus dengan. Pertolongan Allah. Makanya Nabi lanjutkan wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Pentingnya terus bersandar kepada Allah semata. Tidak kepada diri kita sendiri. Ya kan? Kemudian lanjutannya wala ta'jas dan jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Ketika engkau berusaha untuk mencari kebaikan. Bersemangat dalam mencari manfaat dunia dan ukrawi, Dan setelah minta pertolongan, jangan lemah. Ya. Yeah. Terus berusaha. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ini menunjukkan, sesuai dengan pembahasan, tuntunan kepada hamba untuk terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Wasallam di dalam penekanan perkara ini, Nabi sudah ajarkan kepada seorang sahabat sejak muda, sejak kecilnya, sejak dia masih berusia seorang bocah. Nabi sudah jauh-jauh tanamkan akidah kepada anak-anak. Tanamkan keimanan kepada anak-anak. Sejak dini. Agar anak-anak ini betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Allah bilang kepada siapa? Atau Nabi kita Muhammad SAW bilang kepada siapa? Nasihat ini? Siapa yang tahu? Haa? Di hadis ke-19 dalam syarah atau dalam hadis arbain Nawawiyah. Nabi ucapkan kepada siapa? nasihat-nasihat itu? Sahabat yang masih kecil. Siapa? Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan bapaknya keduanya adalah Sahabat, perhatikan perkataannya kepada Ibnu Abbas. Ya, gulam. Nabi panggil dengan kedudukan usianya. Waktu itu Ibnu Abbas dipanggil gulam. Apanya gulam? Yang masih anak-anak, bocah. Wah, ya seorang bocah, gulam. Bukan syabab, bukan usia remaja, bukan usia pemuda. Tapi masih anak-anak. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, masih bocah. Ya Bulan, wahai seorang bocah. Ya. ya, Anggap antum sebagai menambas. Ya. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepada engkau, wahai bocah. Beberapa kalimat-kalimat. Saya akan ajarkan. Ihfadillah. Jagalah Allah. Jagalah batasan hak-hak Allah. Ya'fadka Allah akan menjelam Ikhfadillah Jagalah batasan hak-hak Allah Tajiduhu di Kamu akan dapati Allah senantiasa bersamamu Menuntunmu Terus Nabi berikan kalimat lagi Ida sa'alta fas'alillah Jika kamu minta Mintalah kepada Allah Wa'idhas ta'anta Fastaq billah dan jika kamu ingin minta pertolongan minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. ini kalimatnya tadi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu membutuhkan minta pertolongan jangan minta tolong kepada kuburan. Jangan minta tolong kepada pepohonan, jangan minta tolong kepada makhluk, minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ini sejak dini, sejak kecil, ditanamkan akidah, keimanan kepada anak-anak. Agar apa? Agar betul-betul bersandar hanya kepada Allah. Ya, Ini anak-anak kan masih fitrah, masih suci hatinya. Mudah menerima nasihat-nasihat keimanan. Rasanya kita hanya berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu anak-anak ditanamkan aqidah sejak ini Ya kan? Sebagaimana Luqman juga menanamkan aqidah. Untuk menjual kesyirikan kepada anak yang diberikan wasiat. Ya bunayya la syirik billah. Wahai anakku, jangan perlu syirik. Jangan kau dualkan Allah. Jangan minta kepada Sayyid Allah. Jangan minta pertolongan kepada Sayyidku selain Allah. Dari kuburan dan selainnya. إِنَّا شِرْكَ لَوْ ظُلْمُ عَظِيمٌ Kerana kesyirikan ketika anda berdoa kepada Sayyid Allah Kesyirikan ketika anda minta tolong kepada kuburan Kepada Sayyid Allah Itu adalah لَوْ ظُلْمُ Adalah kezoliman yang sangat besar Itu adalah nasihat kepada anak-anak Ya Ditanamkan termasuk dalam Ini pembahasan kita Masalah minta tolong hanya kepada Allah Tanya saya pilih pembahasan ini Ya dari sekian pilihan, ini jatuh pilihan di sini, pembahasan. Minta tolong kepada Allah. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kaum muslimin sejak dini. Untuk terus minta tolong hanya kepada Allah. Sekarang kita akan melangkah kepada pembahasan. Beberapa hal-hal agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Ada hal-hal yang kita harus wujudkan agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, berdoa. Pertama, apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minta pertolongan hanya kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kita meminta tolong kepada Allah di dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Selenya, yang saya sahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah doa yang insyaallah antum mungkin sudah hafal yang dibaca setelah tahiyat sebelum salam Doa apakah itu? Doa yang dibaca di akhir tahiyat Dalam solat sebelum salam Doa Minta tolong kepada Allah Apa doanya nak? Hah? Imam lagi Antum ini pimpinan Pimpinan orang-orang yang makmum Kepada Antum Antum harus doakan Doakan diri antum bersama mereka yang bermakmum. Apa dibaca? Sebelum salam. Kata Nabi kita kepada Mu'ad. Ya Mu'az. Wahi Mu'az. Sekarang anak-anak anggap diri antum Mu'az. Yang dipanggil Nabi. Ya, Ini uhibbuka filah. Wahai sungguh saya mencintaimu. Wahai muaat, karena Allah jadi nabi nyatakan pernyataan cintanya kepada sahabatnya. Terus, muaat, saya cinta kamu. Wahai karena Allah. Terus, karena nabi cintai muaat karena Allah, maka nabi ajarkan suatu pengajaran berharga sebagai bukti cintanya nabi kepada sahabat. Nabi ajarkan doa. Makanya ini, Insya Allah sebagai bukti cintanya kami kepada antum anak-anakku sekalian, kami ajarkan doa ini. Apa dulu alamnya, Allah tad'anan duburah kulisolat. Jangan sekali sekali. Ini nasihat muat, nasihat Nabi kepada muat. Jangan sekali sekali kamu tinggalkan doa ini di belakang solat. Dubur, duburah kulisolat. Duburnya setiap solat. Apa mana dubur? Manusia, hewan punya Dubur kan? Tuh, kucing di belakang ada duburnya Tuh, di bagian belakang Dubur dari sesuatu adalah bagian belakang Tapi dia masih berada dalam sesuatu itu Sehingga para ulama menguatkan Doa ini dibaca sebelum salam, bukan selepas salam. Kenapa? Karena dia masih berada di belakang yang masih di bahagian itu dalam sholat. Yang penting di bahagian belakangnya, itulah dimaksudkan sebelum salam. Nah ini, dibaca doa ini. Yang kamu lepaskan doa ini setiap kali di belakang sholat, antapun kamu baca, Allahumma ya Allah a'inni. Ah Ingat, sudah doanya. Aini, ya Allah, tolonglah saya kalau antum sebagai imam. Ini faidah ya. Siapa saja yang sebagai imam, anda ikhwah, ya? Maka baca: Aina, ya Allah, tolonglah kami kalau Aini, tolonglah saya pribadinya. Tapi kalau kita sebagai imam, antum baca: Aina, tolonglah kami. Itu faid dari Syekh Wahaf al -Qahhtani. Dalam syarahnya terhadap Hisnul Muslim. Bukunya sendiri dia syarah. Dia bahas masalah ini. Dua-dua sebelum salat Bagi seorang imam membaca dengan lafak jamaah. Allahumma a'inna. Ya Allah tolonglah kami. Minta tolong kepada siapa Allah? Untuk apa? dzikrika Untuk senantiasa berzikir mengingatmu wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Memperbaikus, memperindah ibadah kepadamu. Itu dia. Tiga hal yang kita minta pertolongan untuk kita bisa wujudkan. Zikir, syukur, dan husnu ibadah. Indahnya, baiknya ibadah. Nggak bisa kita berzikir. nggak bisa kita bersyukur. Nah, bisa kita beribadahkan sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ini nasihat Nabi kepada mu'adz. Baca itu. Saya ulang ya. Baru antum hafal. Ya. Antum solat sunnah, baca. Antum di belakang. Imam sebagai makmum juga baca. Dan Imam membaca dalam bentuk lafad a'inna. Doanya begini. Allahumma Ikuti, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sudah hafal Tutup mata tadi Kayaknya lagi fokus ingin hafalkan Sudah Belum Sampingnya Sampingnya Belum Yang kacamata Kayaknya ini yang kacamata InsyaAllah Biasanya yang kacamata itu Anak burang Buru ranking. Apa? Allahumma ayo ada yang hafal angkat tangan imam sudah coba buka maskernya supaya jelas Allahumma antum sebagai imam baca arinna Allahumma ala assad masyaallah jazakallahu khair barakallahu fik Siapa tadi angkat tangan? Coba nak. A'inna, mungkin jadi imam. Enggak apa-apa. <laughs> Baik, Kalau antum sendiri atau sebagai makmum, Anda salat sunnah. Kita sebagai makmum baca a'inni, Allahumma a'inni 'ala wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu yang pertama dengan do doa yang kedua, hal-hal yang diwujudkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kedua, tawakal. Apa yang kedua? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Orang bertawakal kepada Allah pasti Allah tolong. Kenapa? Karena dia mewujudkan ibadah yang sangat agung. Penyandaran diri hamba Dia serahkan kepada Allah namanya tawakal. Bersama dengan dia menempuh sebab-sebab Dia berikhtiar Melakukan sebab-sebab usaha Amalan Tapi tetap bersandar Dia yakin Allah yang menentukan Bukan dirinya Bukan usahanya Bukan pekerjaannya Bukan bawahannya Bukan anggota-anggotanya Tidak, tapi Allah yang tentukan Perhatikan doa tawakal yang sering kita harus baca: setiap kita keluar rumah, anda keluar rumah, anda keluar rumah banyak tujuan: keluar rumah ke sawah, keluar rumah ke kantor, keluar rumah ke toko, ke ruko berjualan, keluar rumah ke masjid, keluar rumah ke sekolah. Dimanapun anda keluar rumah. Tetap semua satu doanya. Apa doa? doanya? Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala haula, Wala quwata illa billah. Itu dia. Tawakkaltu Bismillah. Dan kalimat Bismillah juga ini. Kalimat minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena huruf ba, huruf ba pada bismillah, b yaitu itu bismillah, bismillah, dengan minta pertolongan menggunakan nama Allah. Kemana bismillah? Ba lil istianah. Ini faidah bahasa Arab, mana ba? Huruf ba? Huruf ba itu banyak penggunaannya. Di antara mana pun huruf ba adalah ini minta pertolongan kepada Allah anda mau makan bismillah minta tolong termasuk di sini ke rumah minta pertolongan dengan membaca bismillah baru bertawakal tawakkaltu 'ala Allah saya bertawakal bersandar hanya kepada Allah wala haula wala quwwata illa dan tidak ada daya, tidak ada kunah, tidak ada kekuatan Kecuali semata dengan pertolongan Allah Itu pernyataan hamba Pernyataan la la illa ini, ini pernyataan untuk melepaskan ketakaburan hamba Kenapa? Sebab kapan dia tidak mau bersandar kepada Allah Itu menunjukkan hamba ini sombong dari Allah dia menganggap dirinya bisa berjalan sendiri hidup di muka bumi? Tak akan mungkin. Siapa yang tidak mau bersandar kepada Allah itu dirinya sombong. Dan sebaliknya orang yang bersandar bertawakal kepada Allah menunjukkan dirinya apa? Orang yang bertauhid, orang yang merendah mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya yang berapa isya belum sudah lewat Musta'an. baik saya rasa ini sudah lumayan dari pembahasan intinya kita semuanya perlu menanamkan akidah. bahwasanya hanyalah Allah tempat kita minta pertolongan pada segala urusan perkara kehidupan kita dengan memperbanyak doa dan memperkuat tawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ada di dari saya pribadi sebagai manusia saya tidak pernah lepas dari kekurangan dan keterbatas ilmu yang saya miliki. Kepada seluruhnya kami minta maaf dan hanya kepada Allah kami mohon ampunan. Wallahu taala alam. Ilahuna subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa ilah ilah anta.